Oke, anak kecil seharusnya memiliki hati nurani yang lembut. Namun, apa jadinya ketika anak kecil memiliki dendam dan berubah menjadi sosok yang menakutkan? Oke, The Doll 3, film horor yang mengangkat cerita sebuah boneka yang jadi sumber malapetaka setelah Cenayang ini memasukkan arwah ke benda mati itu. Nah, kisahnya itu bermula ketika sepasang kakak adik Tara dan Gian menjadi yatim piatu setelah kecelakaan yang menewaskan orang tua mereka berdua Gian kemudian bunuh diri tidak lama setelah itu karena traumatis yang tak sanggup dibendungnya Tinggallah Tara sang kakak seorang diri tapi tidak benar-benar sendiri Karena ada Aryan seorang duda satu anak melamar Tara berbarengan dengan tragedi Vilu Yang sekali lagi diterima oleh Tara itu Dan nama anak Aryan ini adalah Mika setelah itu guys, Tara ini mendapat boneka uh, semacam spirit doll yang dinamai Bobby. Hmm, cerita ini kembali lagi kepada ingatan kita tentang tren di Indonesia belum lama ini ya, di mana selebritas ramai-ramai mengadopsi spirit doll. Mereka mau ada di dalam boneka ini. Okay, dan film tentang boneka yang dirasuki arwah juga bukan kali ini saja guys. Sequel sebelumnya itu ada The Doll pertama di tahun 2016. The Doll kedua ada di tahun 2017 hingga Sabrina di tahun 2018. Berturut-turut guys, juga tidak kurang lebih begitu ceritanya di tahun 2022 ini, yaitu The Doll 3. Kesalahan Tara dan Petaka itu dimulai ketika ia meminta dukun dan memanggil arwah Gian, sang adik Tara, ke dalam tubuh boneka itu. Di saat dia dipanggil ke dunia ini, itu enggak Jessica Mila yang menjadi tara di sini terlihat sangat konyol dengan keputusan itu. Namun tara hanyalah seorang perempuan yang sedang rapuh dan mungkin itulah sebabnya kenapa mudah mengambil keputusan yang konyol. Dan kerennya tentu bukanlah sebuah gimmick ya jika boneka Bobby ini ternyata sangat mirip dengan Muhammad Zidane pemeran dari Jian ini sendiri. Dan kabarnya nih guys boneka ini khusus dipesan dari luar negeri dengan harga mahal tapi nggak apa-apa lah nggak rugi karena filmnya juga laris manis dan pembuatan boneka ini bahkan telah menelan biaya senilai 2 miliar dan alat-alat serta mesin animatronik dipesan langsung dari Amerika dan Eropa ini menjadikan film The Doll 3 sebagai film pertama Indonesia yang menggunakan desain serta teknik animatronik, dan juga film pertama Indonesia termahal oke guys, balik lagi ke cerita filmnya memasukkan arwah ke dalam boneka yang dilakukan oleh Tara itu sudah diperingatkan akan bahaya yang terjadi itu seperti arwah yang masuk bisa jadi bukan arwah Jian namun arwah mengganggu pengganggu lain yang masih pingin hidup atau bisa jadi yang masuk ke boneka itu Jian, namun bukanlah Jian yang dulu lagi Oke, jadi permasalahannya guys, keputusan Tara memanggil arwah Jian justru menyakiti orang-orang yang disayangi Tara di dunia nyata. Bobby bertindak liar dan bahkan sampai berani melakukan kekerasan. Dan sebenarnya ceritanya hampir bisa ditebak guys ya. Tapi keren ya, film ini menitik beratkan horor pada adegan nyilu dan pusing, ya karena banyak darahnya. Jadi kalau kalian nggak kuat lihat darah nggak usah nonton film ini, oke? nah terus terornya juga sangat jelas ya cuma satu orang yaitu dari boneka Bobby The Doll 3 ini memiliki plot twist yang enggak kalian sangka-sangka namun juga terasa sangat berkesinambungan dengan jalan ceritanya tidak mengada-ngada dan juga tidak memaksa plot twist ini bahkan menjadi alasan kenapa tunangan Tara Aryan dan anaknya Mika kerap diganggu oleh boneka Bobby jadi kalian sudah tahu nih, siapa target dari Bobby sebenarnya. Oke, pemilihan karakter dalam film ini juga patut dikasih jempol 2, 3, atau 4 ya. Dimana Jessica Mila yang sudah kita kenal jejak karirnya di dunia horror, apalagi di sini dia juga berhadapan atau beradu akting dengan sebuah boneka, benda mati guys. Terus didapuk lagi bersama Winky Wiryawan. Yang memiliki sifat penyayang, mempesona dan ternyata juga memiliki kisah kelam Komplit Dan guys tidak ada yang sempurna di dunia ini Ada beberapa kesalahan yang juga bisa kalian temukan di The Doll 3 ini Seperti ada beberapa obrolan yang eh, terasa agak kaku Dan juga pergerakan boneka itu di luar batas yang bisa dilakukan oleh sebuah boneka Oke, dibuka dengan manis, ditutup dengan hot twist berkualitas Dan itulah gambaran sedikit tentang The Doll 3 Kalau tidak, manalah mungkin The Doll ini bisa mencapai 180 ribu penonton pada penayangan pertamanya Oke guys, terakhir pesan moral dalam film ini adalah Bagaimana kita diminta untuk lebih peka terhadap menjaga mental orang-orang sekitar kita. Apalagi kalau terjadi itu pada anak-anak kecil ya yang sangat diperlukan dampingan lebih dari orang dewasa.